Saat kita pertama kali menjadi seorang ibu, dunia serasa terbalik. Mama, tenang, Hani, justru yang terbalik itu akan memberikan banyak kebaikan untuk kamu dan keluarga, seperti kebaikan madu rasa. Madu rasa dibalik untuk kebaikan.